Awal tahun 2020, saya sedang berada di pusat kota Bogor, di Jalan Surya Kencana yang cerah dengan matahari yang bersinar terang. Menyusuri sepanjang trotoar jalan yang berhari-hari sebelumnya sering hujan dan mendung, Jalan Surya Kencana. Dahulu kala bernama Jalan Perniagaan, adalah tempat berniaga para orang-orang Tionghoa. Nah teman-teman semuanya, ini adalah kawasan Jalan Surya Bencana. Dan tadi malam kita baru saja merayakan Bogor Street Festival. Wow seru banget. Beberapa rumah-rumah kuno peninggalan masa lalu masih ada yang bertahan sampai sekarang. Menjadi bukti sejarah adanya kebudayaan di daerah ini. Rumah nomor 210 itu termasuk sedikit rumah tua yang bentuknya masih asli. Lokasi pemukiman seperti ini mempunyai daerah yang bernama Kepala Naga, dan tempat itu adalah vihara Danangun. Tidak ada yang tahu pasti kapan dibangun, tapi inilah awal mula terbentuknya komunitas di daerah ini. Surya Kencana sekarang sedang dibenahi. Trotoarnya sudah diperlebar dan kini telah menjadi jalur pedestrian. Bukan pedagang, telah ditata dengan rapi.